Berikut hasil lengkap dan klasemen Liga Inggris untuk laga pada Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. 6 pertandingan Premier League